Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat. Leslar, dimanapun kalian berada, difatifkan kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 Baiklah para sahabat lari Manapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita mendapatkan Kebahagiaan juga Yang kita rasakan persahabat ya. Dukungan semakin banyak Dari orang-orang terdekat Kakak dan dede alasi kecil Salah satunya pasangan fenomenal juga Raffi Ahmad Dan Kak Nagita Slavina Persahabat ya ini Ketika live ada Sebuah pertanyaan persahabat ya Dari salah satu aku nih yakni dari akun Laylatul Ansar Syahid bertanya kepada Kak Nagita dan Arafi Kak Leslar pembohongan publik bukan? katanya itu persahabat ya dan Raffi Ahmad Nagita Slavina tentu jawabannya sangat luar biasa persahabat ya tentu saja untuk Lesti dan Rizky Bilar itu tidak pembohongan publik persahabat ya. karena kan dia menyampaikan persahabat ya Fakta yang sebenarnya Dan itu tentunya Sasa aja persahabat ya Apalagi ini adalah untuk kebaikan Dede Lesti dan kakak Bilar sahabat ya, ini luar biasa Semakin bangga pokoknya Kepada Raffi dan Agita yang selalu mensupport mendukung, mendoakan Buat Lesti dan Bilar Postingan tersebut di kembali Oleh akun kikiut underscore Leslar Ada banyak sekali tanggapan juga Yang diberikan ada tanggapan dari Agung Lefruit Dessert Mengatakan hanya orang pinter dan pikiran positif yang bisa mikir gini Katanya itu Masya Allah banget yang luar biasa Yuk tetap kompak dan solid selalu mendoakan yang terbaik Untuk dedek dan kakak Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih Masya Allah luar biasa ya Kita akan mendapatkan kejutan vitamin langsung Dari dedek Lesti dan kakak Bilar Postingan ini tentunya diunggah oleh Mas Gongli persahabat ya tunggu ya lagi OTW YouTube tuh, persahabat ya, sebentar lagi pasti bakal ada vitamin bahagia dari Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah unggahan spesial dari igasnya Bang Deri yang diripost kembali oleh akun Seng yang Lesti. Kita lihat persahabatnya yang bertanya ke Bang Dery. Kak Dery kok tumben diam sekarang dengan kasusnya Leslar katanya tuh. Kita lihat jawaban yang sangat luar biasa. Dari Bang Dery harus apa dong di post terus gitu. Harus diupdate biar jadi tantoran orang. Mending diam aja tapi berjalan daripada tong kosong kartu Dengan simple jelas persahabatnya. Bang Dery bukan hanya berdiam saja tetapi Bang Dery juga lagi... Proses berjalan persahabat ya untuk memproses Markona yang selalu menghujat Yang selalu nyinyir dan selalu memfitnah Lesti maupun Rizky Bilar Ini kita setuju banget sama bang dari pasahabat ya Yuk kita nggak usah keluar, keluar tetapi tentunya kita fokus idola kita dan doakan Lesti dan Bilar dan Utun selalu sehat, Amin. Dan berikutnya juga persahabat ya, dari Bang Adlin ini yang baru saja mengunggah sebuah postingan beri dari Bang Rizky Bilar, persahabat ya, ada sebuah postingan foto lagi main bola. Tetap jadi baik hiraukan angin yang menerpa pohon yang menjulang tinggi, bos Itulah kalimat yang dituliskan oleh Bang Adlin. Di situ juga ada lanjutan sendiri. Dulu saya kenal beliau, tidak luntur akan kedermawanannya. Saya berada di posisi ini selalu berucap, beribu-ribu rasa syukur ke Allah lewat beliau. Derajat hamba diangkat, berkat selalu menyertai beliau doa terbaik untuk anak baik, semoga selalu dalam lindungan Allah, ya bos. Terima kasih, Rizky Bilar. Ini salah satu ungkapan dari sahabat terdekat kakak Bila yaitu Bang Adlin dia yang menceritakan sosok sebenarnya Rizky Bila. Yuk mudah-mudahan tentunya kita semakin kompak dan solid mendoakan mendukung mensupport dan menjaga privasi dari Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.